dan merasakan kemudian cakra keenam adalah cakra ajna artinya penglihatan yang terletak diantara kedua alis cakra ini disimpulkan dengan bunga trate yang berkelopak daun dua cakra ini mampu memberikan energi yang bisa tembus pandang atau memiliki kawaskitan. kemudian yang terakhir cakra sahara artinya tinggi